Ada ada juga ya kadang kita nggak ngerti gitu penggunaan presisi itu buat apa ya. Saya sarankan presisi ini dipakai ketika kita misalkan membuat sebuah model untuk mentargetkan customer segmen tertentu. Ya. Hai data jumpa lagi bersama saya Ari Kuncoro di video kali ini kita akan bahas tentang presisi. Ya, ini merupakan program Tanya Data Expert Ikrar. Di video ini kita akan bahas tentang salah satu performa yang mesti diperhatikan selain akurasi. Presisi. Presisi itu apa? Presisi adalah tingkat ketepatan antara jawaban yang dikeluarkan oleh sistem atau model ya dalam hal ini model dengan informasi yang diinginkan oleh, oleh siapa oleh pengguna jadi balik lagi ketika kemarin di video yang lalu tentang akurasi ya coba cek video apa itu akurasi um, kan ada model yang bisa memprediksi sebuah email itu spam atau bukan Nah, saya waktu itu kan bikinnya ini ya, S, N, gitu ya. Kalau S itu yang spam, N itu not spam. ya Kemarin akurasinya 9 per 10. Nah, sekarang um, berapa sih presisinya? Nah, karena presisi definisinya itu tadi ya, bahwa presisi adalah tingkat ketepatan antara jawaban yang dikeluarkan oleh model dengan informasi yang diinginkan oleh pengguna... Ya, maka presisinya ya kita ambil ya yang jadi pembilangnya ya, itu adalah berapa S nya kenapa karena informasi yang diinginkan kan S nya ya. Berapa S yang diprediksi benar ya, dibagi dengan jumlah S yang kita prediksi yang kita yang pengguna prediksi S gitu Ya berarti ini yang S dan S kita kita tandain tuh ini sebagai pembilangnya kita jumlah ya nanti. 1 2 3 4 ya. 5 6 gitu. Berarti ini ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Ya, kita memprediksi S-nya 6. Ya, terus jumlah S yang kita prediksi semua S itu benar semua enggak? Ya, kebetulan di sini S-nya semua S ya yang kita prediksi S semuanya S Jadinya pre, uh, presisi dari ini Berapa? Berapa persen? 100 Kenapa? Karena semuanya benar ya. ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seperti itu kira-kira Nah teman-teman supaya nggak bingung nih ada, ada juga ya kadang Kita nggak ngerti gitu penggunaan presisi itu buat apa Ya. Saya sarankan presisi ini dipakai ketika kita misalkan membuat sebuah model untuk mentargetkan customer segmen tertentu ya. Karena dengan menggunakan uh, parameter presisi dan akurasi ya dua, ya dua Minimal harus dua ya presisi dan akurasi Untuk kasus tersebut kita nasing tulus ya, Beda dengan nanti apa nanti yang akan saya jelaskan di video selanjutnya yaitu tentang recall itu penggunaannya agak sedikit berbeda nah, penasaran Yuk kita tunggu ya di video selanjutnya yaitu apa itu recall Oke ya buat teman-teman yang mau belajar tentang data science silahkan juga kunjungi data science foundation dasar-dasar data science untuk pemula ya di Udemy you can go there itu Kursus saya juga bersama dengan Iqra yang sudah saya buat beberapa bulan yang lalu. So stay tune di video-video selanjutnya. Kalau kalian juga ada pertanyaan silahkan taruh di kolom komen. Atau misalkan ada penjelasan-penjelasan yang kurang mengena gitu ya. Silahkan. Thank you ya. Happy learning anak data. Bye.